Menya lang hati dun putih dan kakak Udeng gapung, kalem lun tur cinta. Sementara adik don menonton dalam kota, hari baju masih gub alahum, kalem saja.